Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini Ada unga spesial banget ya Dari kakak Bilar Mengunggah sebuah postingan foto kapolnya nih Memakai baju hitam ya wah wow, masya Allah banget ya Tentunya mereka semakin hari Semakin tambah mirip aja nih para sahabat ya luar biasa Postingan ini membuat kita semakin bahagia dan bangga Bahwa keduanya penuh ke misteri Dan mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan kebahagiaan untuk idola kita Lesti dan Bilar Ulangan tersebut pun diri post kembali oleh akun Family underscore Leslar23 ada kalimat caption yang dituliskan Wajahnya memerah tambah mirip ya OMG gemes banget sih aku butuh oksigen Katanya tuh Masya Allah Luar biasa Dan kita lihat persahabat banyak sekali tanggapan Dan komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun atin. solo mengatakan begini aja gua udah bahagia katanya tuh Masya Allah banget ya dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Rinawati.eti Masya Allah kelihatan tanpa make up cantik banget katanya tuh memang luar biasa idola kita ini persabatnya kebanggaan banget mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang sirik dan semo fitnah di rumah tangga dari lesti dan kakak bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada kabar bahagia yang kita dapatkan alhamdulillah untuk acara ngunduh mantu para sahabat yang disiarkan di antv ini di channel youtube nya antv persahabat ya masih tentunya berada di trending dan tentunya berada di 39 on trending masya allah suatu kebanggaan persahabat ya Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah acara Leslar Tentunya masih di trending Selalu doakan yang terbaik Support yang terbaik Untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Pilar. Dan berikutnya juga para sahabat ya, Ada kabar terbaru nih yang kita dapatkan Diunggah oleh IGSnya Dedek Lesti Kejoran nih para sahabat. ya Aduh cute banget ya posting sebuah postingan video nih kakak Pilar. Yang lagi nurut banget sama istrinya Persahabat ya disuruh memakai masker Anak-anak persahabat ya, di situ ada tulisan tayo Langsung dipakai aja nih oleh kakak Bilar Ini nurut banget sama sang istri ya <guluh> Luar biasa persahabat ya diunggah kembali oleh akan sentala putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut si kakak tuh pokoknya semua aku lakukan untukmu istriku Masya Allah nurut banget ya sama istri tercintanya dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan juga yang diberikan yakni dari akun Nabila Anuskar Putri dedek dedek lakinya suruh pakai masker tayo katanya tuh Masya Allah banget ya berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram medikurniawan mengatakan anakku punya akhirnya sama-sama osas oh, katanya cie, <laughs> Cute banget persahabat ya melihat postingan ini kita juga merasa bangga dan bahagia bahwa kakak Bilar itu selalu nurus Sama dede Elasi ke Apapun yang disuruh tentunya Oleh dede untuk kakak Bilar Pastinya kakak Bilar Selalu nurutin. persabat ya Ini cute banget Mudah-mudahan bahagia selalu pokoknya untuk rumah tangga Dede Elasi dan kakak Bilar Mudah-mudahan ada cedokan vitamin manja Selanjutnya yang kita dapatkan di malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mungkin mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.